Untuk pertama persahabatnya kembali kita berasertakan info resmi ini langsung dari Bang Aril ya mengenai acara nanti malam di acara festival Ramadan kita lihat di akun Instagram Bang Aril baru saja mengunggah info bahwa Lesti Kejora ini memang beneran bakal hadir di acara festival Ramadan malam hari ini jam 10 malam pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di Indosiar jangan sampai lupa ini kejutan banget untuk warga Konoha karena Bunda Lesi Kejora akan memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya disimak di kalimat kemsen info yang dituliskan oleh Bang Aril. Bismillah jangan lupa malam ini Mulai pukul 22.00 WIB Ada penampilan Lesti Kejora di program Festival Ramadan 2022 Live Hanya di Indosiar Pantingin channelnya Terima kasih Tuh, Info langsung dari Bang Boril Bahwa malam hari ini Lesti Kejora akan tampil di acara Festival Ramadan 2022 Hanya di Indosiar selanjutnya juga bersahabat ya bikin penasaran diunggah nih guysnya Bang lintar satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan video sedang berada di perjalanan dan di perjalanan lagi hujan persahabat ya Wow dibikin penasaran mau kemana nih Bang lintar apa mungkin Tentunya idola kesayangan kita, ini ada Project dan ada kerja atau syuting kembali. Kita doakan para sahabat yang mudah-mudahan apapun yang dilakukan hari ini, diberikan kelancaran, kemudahan. Amin. Ya robbal Alamin. Dan selanjutnya para sahabat ada kabar bahagia juga nih untuk warga Konoha. Kita lihat para sahabat di unggahan akun sahabat.de yang harus Vlog. Di channel YouTube Leslie Entertainment, saat BBL nemenin Papa Bunda syuting, untuk viewers ini sedikit lagi hampir 1 juta viewers, tinggal 19 ribu lagi. Itu bersahabat ya? Yuk, kita semua sama-sama kompak untuk selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita dengan caranya menonton vlog-vlog dari leslar Entertainment maupun rizky Villar Channel. Kita doakan ya, mudah-mudahan Lesa Entertainment tetap tentunya konsisten memberikan kebahagiaan untuk keluarga korohan dan mudah-mudahan semakin berkembang dan sukses. Berikutnya para sahabat, kita mampir ke akun tabloid Nova official ini mengabarkan ide kegiatan seru bareng keluarga saat Ramadan ala artis Indonesia disimak di video ini persahabat ya kita salvo dan kita fokus dengan potret yang berada di tengah silaturahmi ke keluarga besar ada potret Bunda Leasti Papa Bilar dan Baby L saat bersilaturahmi ke rumah Mama Siwi Wah masya allah banget ya kita bahagia sekali melihat Idola kesayangan kita yang selalu menjaga silaturahminya dengan ibu siwi maupun dengan kerabat lainnya. Inilah idola kesayangan selalu mencontohkan kebaikan dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Dan jangan lupa juga persahabat jam 5 sore nanti bakal hadir kejutan yang disuguhkan lewat channel youtube laser entertainment dapur bunda lasti akan menemani kita semua persahabat ya. Doakan yang terbaik, semoga ada curikan vitamin juga nih di sore hari ini. Jangan kemana-mana persahabat, tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan kabar-kabar baik selanjutnya dari idola kesayangan Bunda Lesti dan Papa Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.